Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat warah selalu Rezeki lancar untuk kita semua Ketemu lagi bersama saya Maman Black Hari ini akan berburu Tugu Garuda Pancasila Yang ada di daerah dingin kota Lumajang Yaitu di daerah Burno, kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Ini dia kita berada di SD Negeri Burno 01 ini dia penampakan Tugu Garuda Pancasila cukup gagah sekali walaupun minimalis teman-teman mantap nih keren baru sepertinya ini ya dan yang menarik adalah di tempat ini benar-benar niat istilahnya ya, membuatnya ini tulisannya juga timbul karena beberapa SD yang lain itu yang baru-baru ini hanya pakai fender kebanyakan ya. Jadi kurang kurang apa ya? Kurang greget gitu. Ini lengkap sila-silanya. Cuman tidak ada lambang sila, hanya pakai tulisan 1 2 3 4 5. Jadi mungkin lambangnya cukup dibagilkan di perisai e, dada burung garudanya. Ini di bawah juga terawat karena masih baru mungkin ya. Semoga tetap begini, awet hmm, Keren Semoga SD-SD yang lain mencontoh ini Dan dikasih lambang-lambang silanya juga ya Jangan pakai bender Saya rasa cukup uh, sekian untuk video kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat waras selalu rezeki lancar untuk kita semua